Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Semua semoga kalian diberikan kelancaran ya Dan rezekinya Oke jangan lupa untuk subscribe, like Ya komen juga ya Oke di kali ini kita akan mencari rejehan kembali Di pouchat pay ya pouchat pay untuk sekarang kita akan membahas tentang LTC ya per klaim 5 menit langsung aja kita masuk ke webnya ya klaim koin ya ini namanya ini per 5 menit ya kita akan mendapatkan 8411 satoshi atau setara dengan 0,0013 USD ya nah ini yang tadi udah klaim ya, oke okay, nih bisa dicek ya, nih kalian bisa mencobanya ya, oke okay, langsung aja kita cari alamatnya di wallet pochape kita ke LTC deposit cari alamat LTC LTC LTC LTC LTC LTC kelewat bentar LTC di atas LTC nah ini kita copy ah, ya salin kembali nih LTC saya baru sekitar 0,003 sekian ya Ter sedikit saya baru dua mingguan lah menggarapnya oke kita kembali lagi kita kembali lagi ke webnya ya kita copy di sini kita login nah kita samakan ya capcanya ya samakan yang ada di atas ini ya misalnya Rino kita klik nama Rino nya ya Rino Rino kita samakan semuanya ya yang ada di atas Rino terus ya. ini ini kita langsung ke capcanya ya Okay, verifikasi Nah sekarang kita ke sponsor sepertinya ya ini ya 841 stosinya ya Kita ke bawah Scroll kita go so ke link linknya ya Oke okay, kita klik tunggu sebentar ya Nah kita isi dulu M HM robot wish inilah kalau gratisan es banyak iklannya Oke kita klik tunggu 10 detik mungkin ini ke terlalu lama ya jadi saya skip ya biar cepat ya nah kita udah selesai ya udah beres Sorting nya nah, ini masuk sekitar 840 si ke LTC kita ya, ke wallet kita. Oke, okay? <tuh> kita cek, kita cek ke alamat wallet LTC kita, para sahabat ya. Oke, okay, link saya taruh di bawah ya. Kalau kalian mau mencobanya, oke, okay, ini masuk ya antara dengan 0,841 ya lumayanlah daripada kita ini per perlima menit ini klaimnya ya Oke sekian dan terima kasih saya ucapkan semoga video ini bermanfaat ya buat kalian rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh